Dia menutup matanya dengan erat sementara fluktuasi kekuatan Yuan di seluruh tubuhnya secara bertahap ditekan pada saat ini. Pada jarak pendek di belakangnya, lelaki tua buta itu diam-diam mengamati pemandangan ini. Ekspresi rumit di wajahnya yang keriput secara bertahap ditarik. Dia memang pernah mempraktikkan desolate di menai ini sebelumnya. Namun, ia akhirnya gagal karena kecelakaan. Mengakibatkan kedua matanya menjadi buta. Harganya benar-benar sangat berat, fakta bahwa Lindung akhirnya memilih seni bela diri yang berisiko ini juga melebihi harapannya. Saat itu, sesama Zhou Tong ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum akhirnya menyerah pada mata iblis kesedihan, dan akhirnya mempraktikkan tubuh desolate besar. Meskipun kedua seni bela diri ini sebanding, lelaki tua buta itu tahu bahwa ada perbedaan mendasar antara keduanya. The Great Desolate body dapat memperkuat tubuh fisik seseorang dan meningkatkan kekuatan tempur keseluruhan. Namun, Desolate Dimenai adalah langkah yang murni agresif. Jika seseorang mendiskusikan kerusakan yang bisa mereka sebabkan, yang terakhir jelas lebih unggul dari yang sebelumnya. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa bakat Tong kurang. Sebaliknya, itu tidak cocok baginya untuk belajar, Desolate Dimenai. Selain itu, mengingat karakter Zhou Tong, itu tidak mengherankan bahwa ia memilih Great Desolate Body sebagai gantinya. Apakah kamu bisa berhasil mempelajarinya tergantung pada keberuntunganmu sendiri? Tenang, Aula Desolate kami jarang memiliki orang muda, yang dapat dibandingkan dengan orang itu sejak saat itu. Orang tua ini tidak akan berdiri dan membiarkan kamu mengalami nasib yang sama seperti aku. Orang tua yang buta menatap punggung Lindong. Sesaat kemudian, dia menghela nafas dan bergumam pelan. Dia sadar bahwa Chen Zhen dan Wu Dao memiliki harapan tinggi untuk Lindong. Jika yang terakhir menjadi buta seperti dia di Aula Seni bela diri, kemungkinan kedua orang tua itu akan marah luar biasa. Orang tua buta itu duduk setelah suaranya terdengar. Dia bisa merasakan bahwa meskipun Lindong tidak bergerak. Pada saat ini, ada gelombang energi mental yang dipancarkan dari istana niwannya. Akhirnya, benda itu bertahan di atas mata tablet batu yang berwarna hitam. For sale heaven Simbol master. Orang tua buta itu hanya meneliti. Dengan santai sebelum dia segera bisa mendeteksi tingkat budidaya energi mental lindung. Seketika, dia dengan lembut mengangguk. Jika yuan power dan energi mental lindung dipertimbangkan secara terpisah. Ia mungkin tidak dianggap terlalu menonjol di antara anggota generasinya. Namun, mengingat keduanya bersama-sama, dia dianggap sangat layak. Orang tua yang buta itu perlahan-lahan menjadi tenang. Semuanya menjadi sunyi dalam film ringan ini. Tubuh lindung tiba-tiba bergetar sedikit pada saat ini. Energi mental yang luar biasa luas dan perkasa tiba-tiba keluar dari dalam istana niwannya. Akhirnya, ia menembak ke mata berwarna hitam di tablet batu. C. pikiran lindung tiba-tiba menjadi linglung tepat ketika energi mentalnya menembus ke mata hitam itu. Segera, dia menyadari bahwa sekelilingnya mulai berubah. Pada saat dia benar-benar menenangkan pikirannya, dia menemukan bahwa dia telah mendarat di tanah tandus yang besar. Tanah itu benar-benar datar. Sepintas lalu, tampak bahwa dataran terbentang ke cakrawala. Di sana, langit dan tanah membentuk satu garis. Muncul seolah-olah mereka terhubung bersama. Aura sepi yang disertai dengan perubahan zaman kuno. Diseduh dan bangkit di tempat ini. Tampaknya ini adalah tanah kuno. Lindong berdiri di tanah dan memandang langit dan tanah. Dia tanpa sadar merasakan keberadaannya yang tidak penting. Sensasi tak berdaya naik dari dalam jiwanya dan menyebar di seluruh tubuhnya. Menyebabkan dia tidak bisa bergerak. Hah. Lindong menghirup udara dalam sebelum matanya tiba-tiba berubah tajam. Tombak lurusnya seperti tubuh dengan kuat menekan sensasi tak berdaya ini. Dia sadar bahwa tempat ini kemungkinan adalah ranah mental dalam tablet batu. Perkelahian di tempat ini mungkin tidak menyebabkan darah segar menyembur seperti pada kenyataannya. Tapi itu berbahaya dan ganas juga. Jika seseorang akhirnya berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam pertarungan energi mental. Itu mungkin-mungkin meninggalkan sekuel, yang akan memiliki dampak serius bagi kemajuan pelatihannya di masa depan. Menekan sensasi kecil dan tak berdaya di dalam hatinya, Lindong mengambil langkah maju. Ketika kakinya mendarat di tanah lunak, sensasi tak berujung muncul untuk meresap dari bawah kakinya dan menyebar ke tubuhnya. Ledakan. Pada saat ini, tanah tiba-tiba mulai bergetar hebat. Banyak riak yang terlihat dengan mata dilihat langsung tersebar di tanah tanpa batas ini. Dengan cepat menyebar terpisah seperti denyut nadi, mata lindung diam-diam mengamati adegan ini. Di bawah pengamatannya yang tenang, tanah yang jauh tiba-tiba mulai bergetar sebelum retak, membentuk garis retak besar. Garis retak menyebar dengan kecepatan yang mengejutkan. Dalam sekejap, panjangnya sudah mencapai puluhan ribu kaki. Sikap itu tampak seolah-olah itu adalah jurang tak berujung. Au! Setelah jurang yang dalam terbentuk, suara rengekan keras yang sangat aneh tiba-tiba bergema di seluruh negeri. Riak tak terlihat menyapu langit dan secara langsung menggerakkan badai mengerikan. Mata lindung sedikit fokus saat ia mengamati jurang yang dalam yang telah terbelah dan terbentuk. Tempat itu dari mana suara itu berasal dan dia samar-samar bisa melihat bayangan besar bergerak dalam kegelapan. Mata lindung menatap tajam ke dalam jurang yang dalam sebelum matanya tiba-tiba menyusut beberapa saat kemudian. Bang, debu mengerikan menyembur keluar dari jurang yang dalam. Sementara mata lindung menyusut dengan kencang. Setelah itu, bayangan hitam yang tak terlukiskan tiba-tiba terbang keluar dari jurang yang dalam seperti seekor naga bumi. Bayangan besarnya menutupi matahari. Lindung menatap binatang buas besar yang terbang keluar dari jurang yang dalam. Segera, dia menghirup udara dengan lembut. Tubuh binatang besar itu seperti ular. Namun, ukurannya 10.000 kaki dan seluruh tubuhnya berwarna hitam. Sementara itu, aura iblis sedingin es menyapu seperti badai. Di kepala binatang raksasa itu, tempat yang paling menarik perhatian bukanlah mulutnya yang besar yang dipenuhi dengan gigi tajam. Sebaliknya, itu adalah mata hitam besar di dahinya. Mata besar itu saat ini tertutup. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, rambut di seluruh tubuh Lindung berdiri ketika dia melihat mata itu. Apakah itu, Huang? Suara Lindung keras. Jika dia benar, binatang buas besar yang menutupi matahari ini seharusnya disebut, Huang. Dinilai oleh aura yang menakutkan. Lindung tidak ragu bahwa binatang yang tidak biasa ini memiliki kemampuan yang menakutkan untuk mengubah puluhan ribu kilometer radius tanah menjadi tanah tandus. Kuang terbang ke langit, tubuhnya yang besar berkelok-kelok di langit. Akhirnya, perlahan-lahan menurunkan kepalanya yang besar dan menatap Lindong yang tampak sekecil semut di tanah di bawahnya. Ekspresi Lindung tiba-tiba berubah serius ketika Kuang mengalihkan perhatiannya dia bisa merasakan bahwa tanah tempat dia sebenarnya mulai layu dengan cepat kekuatan sepi yang menakutkan meskipun Lindung jelas menyadari bahwa ini adalah dunia mental dan semua yang dia saksikan bukanlah kenyataan dia masih merasakan tekanan yang sangat besar tanah tempat Lindung berdiri dengan cepat layu warna sepi menyebar terpisah pada tingkat yang menyilaukan namun Lindung tetap tenang dia menghirup udara dengan keras sebelum dia menatap langsung ke makhluk besar di langit itu. Jika pikirannya menunjukkan tanda-tanda mundur pada saat ini, kemungkinan dia akan benar-benar dikalahkan dalam pertempuran logam ini. Ci, namun, yang langsung menatap lindung jelas menyebabkan, Huang, menjadi sedikit tidak sabar. Setelah itu, mata mantan itu menyusut ketika dia menyadari bahwa mata besar yang, Huang, tutup rapat. Sebenarnya perlahan terbuka. Berdengung. Saat mata besar, kuang, perlahan terbuka. Lindung segera bisa merasakan energi dari seluruh tempat menjadi liar dan kejam. Bahkan kekuatan Yuan alami melarikan diri dari daerah berbahaya ini. Mata besar itu perlahan terbuka. Ada warna keabu-abuan gelap yang tak berujung di mata dan seolah-olah cahaya tidak bisa menembus melalui. Seluruh tubuh lindung basah kuyup ketika melihat mata yang sangat besar ini terbuka. Dia langsung merasakan kulit di kepalanya mati rasa. Swoosh. Mata besar itu akhirnya terbuka sepenuhnya. Seketika. Seribu kaki cahaya abu-abu besar meletus dari dalam mata besar itu. Sinar kelabu melintas. Sebelum seluruh tanah langsung layu. Warna hijau yang semula subur benar-benar menghilang. Sebaliknya. Mengambil tempatnya adalah pemandangan yang sunyi tanpa kehidupan. Semuanya dalam ribuan kilometer telah berubah menjadi tanah tandus. Namun, pikiran Lindung tidak memperhatikan lingkungannya yang sepi saat ini. Dia bisa melihat bahwa sinar keabu-abuan yang sangat besar, itu menuju ke arahnya dengan kecepatan yang mengerikan. Cahaya keabu-abuan itu sangat cepat. Dalam sekejap, itu melintas melewati langit. Ukurannya juga cepat menyusut ketika mendekati Lindong. Pada saat itu mencapai kepala Lindong. Itu hanya sekecil ibu jari. Cih, cahaya keabu-abuan itu tampaknya mengandung energi yang sangat menakutkan. Namun, Lindong tidak menunjukkan tanda-tanda menghindarinya. Ini karena dia sadar bahwa ini adalah jalan yang harus dia lewati. Ayo, izinkan aku untuk menyaksikan betapa menakutkan mata iblis desolate itu. Lindung perlahan merentangkan tangannya. Ada ketajaman dan keras kepala melintas di dalam matanya. Setelah itu, cahaya keabu-abuan menyinari dahinya dengan cara yang biasa-biasa saja. Sakit kepala yang mengejutkan menyebar di benaknya secara instan. Mata Lindung juga mulai dengan cepat berubah menjadi gelap. Muncul seolah-olah cahaya telah menghilang. Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya.